Sobat semuanya, welcome back to my channel. balik lagi sama gue di sini, yang pastinya di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas seputar dunia selatan. Ya, oke, okay. sebelumnya buat kalian yang udah ada di sini, si masih kasih terus videonya ya. Jangan di skip-skip biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru ya dari gue di sini. Oke langsung aja ya, di gue bermain di Star Like Princess ya. Tentunya dengan bawa modal 40 aja nih. ya. Gue langsung star di 3.200. Aduh ya, kasih trotnya dulu inca, santai. Ya pasti kita pemanasan pemanasan terlebih dahulu ya guys ya. kita santai-santai dulu aja ya pasti dengan koleksi yang kongnya simpel banget ya dan mantul nih ya semoga mudah dipahami buat kalian nih para slotermania mania oke okay ya sambil kita masuk ke game dan ke pola-pola selanjutnya sebelumnya apa kabar dulu nih ya kalian hari ini semoga selalu eh semoga juga aktivitas kalian semakin lancar nih ya oke okay. kita selain mendoakan yang baik-baik ya Prissy ya dan di sini ya mudah-mudahan ya kita semua juga dikasih cuan-cuan ya sama si inces ya ataupun sama si UU ya kan lumayan ya memang kita berusaha ya dan tentunya juga mainnya sampai-sampai aja ya seperti biasa enggak usah terlalu nabtu-nabtu ya TNI ya pokoknya kalian selalu sediain kopi dan sebat-sebat menu makin mantul dan nggak sepaneng panang ya sayang ya oke okay, tentunya sambil kita menikmati cocolan-cocolan selanjutnya nih aduh saldo gue yang pastinya disini tinggal 10.000 ya beberapa setting lagi gue udah dapetin bungkat ayo dong kita selamatkan akhirnya ya Oh kali 12-nya konek ya Ah, persuan enggak tuh ya main modal receh reseh aja ya Bro. Ayo kita lanjutin lagi untuk pola-pola uh, selanjutnya di sini dia maju dulu bettingnya ya. Gak, kan? ya, kita langsung gasot gas dulu dulu. Dan di sini gue mau ngasih tahu dimana tempat bermain gue yang pastinya aman terpercaya ya dan juga gacor untuk kalian yang main di sini nih dan juga ini maunya rekomend banget ya buat para slot dan para main mamen gue di luar sana ya. Oke langsung aja ya di sini gue bermain di situs permen 138. Gacil makan permen gacor Mantap ya. Kayak hey, ada manis manisnya gitu ya. Semoga aja hasilnya juga manis ya kan. Dan buat teman-teman yang mau join langsung ya di permen 138 tiga delapan ini, ya, linknya tentunya ada di kolom komentar. Jadi kalian tinggal klik langsung join sekarang juga, nggak usah pakai lama-lama nih, aduh, aduh, gitu ya, buat kalian yang mau join ya, di sini gue juga tidak memaksa ya, jadi bagi kalian aja yang mau join dan tentunya. Uh, jangan lupa untuk jadikan konten ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas, ya. Tapi bagi kalian yang sudah terlanjur bermain, yaudah, ya udah, bebas ya bebas-bebas aja. Yang pasti kalian harus bisa mengontrol dalam bermain dan makanya di sini gue rekomendasiin situs slot mudah jackpot yang untuk kalian mainkan, ya, agar kalian juga bisa mudah untuk dapetin cuan-cuannya, begitu ya sayangnya. Oke, okay, dan pastinya pola-pola yang gue bagikan juga ya, semoga bermanfaat. Semoga bisa membawakan hoki ya buat kalian semuanya nih. Oke, ya, semoga aja ya. Karena memang di sini kita nggak ada yang tahu ya, kita bakal dapetin profil atau rugi. Jadi ya udah lah sambil kita nikmatin aja permainannya ya. Kita nikmatin prosesnya ya kan. Mudah-mudahan sih dapetin profit, walaupun mungkin nggak JP, setidaknya kita bisa dapetin profit, kita bisa WD ya, sayang ya oke okay, dan buat kalian yang baru hadir di channel gue ini jangan lupa untuk dibantu untuk saya dibantu dengan cara klik tombol like, komen, subscribe dan share sebanyak banyaknya ya supaya channel gue juga semakin berkembang dan biar gue juga lebih semangat lagi untuk bikin video terbaru ya khususnya untuk menghibur kalian nih ya pokoknya gue semangat terus ya demi kalian ya kan karena setiap harinya, gue bakalan sharing-sharing ke kalian tentang info pola gacor pintu sosial ini, slot gacor hari ini, pola slot gacor hari ini atau punya bocoran-bocoran slot gacor lainnya ya guys ya. Ada juga di sini, gue juga uh, masih bocoran-bocoran untuk RTP-nya atau ya info-info jam gacornya ya kan. Jadi kalau kalian butuh uh, informasi semuanya tentang slot gacor di channel gue tempatnya oke okay, gak usah kemana-mana yang penting kalian jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian dapetin notifikasi dari gue setiap hari oke okay, sambil kita menanti untuk hasilnya di sini ya aduh masih belum ada tanda-tanda tegak lagi nih oke okay, kita lihat-lihat tuh pantau-pantau dulu aja oh akhirnya ya di sini gue bisa dapetin crispy crispynya. mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan tentunya buat kalian nih jangan sampai ketinggalan ya pokoknya kalian simak-simak terus -simak videonya ya mudah-mudahan kalian juga bisa dapetin semuanya siwannya ya oke kasih lagi jauh lupa di ruput dulu dan sebat-sebatnya sayang ya Oke okay, sampai kita tunggu untuk hasilnya di sini juga ada pantun buat kalian untuk pemani saja ya sayang ya Aduh lagi hitung sisa permen Saka Shatter. lebih untung main nah, di sini kan, di permen 138 nih yang akan permen gacor men dan terbukti ya di sini dia udah dapetin profitnya di angka 900 ribuan ya kan aduh lumayan banget nih Gak butuh waktu lama ya di sini udah dapetin profit ya aduh gila gila gila gila akhirnya terkabulkan juga wow sensasional nggak tuh ya. Oh, ya semoga kalian enjoy kalian nikmatin video gue ini ya aduh semoga info-info yang gue sampaikan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian pastinya ya pola-pola gue juga bisa membawakan cuan untuk kalian ya semoga aja karena memang di sini nggak ada yang bisa nebak ya kan Dan mungkin kita nikmatin aja permainannya oke okay? aduh nggak butuh waktu lama lagi ini habis ini gue langsung sabut aja mungkin tuan cuan udah di depan mata ya karena kebetulan gue juga cuma bawa modal receh. Ya. jadi mungkin ya habis ini gue mau langsung cekat aja, sehingga gue mau WD dulu, tentunya terima kasih buat semuanya yang sudah nonton videonya sampai habis nih ya, video semoga kalian terhibur dan semoga pola gue bisa membawakan versi nih ya, oke mungkin sekian aja video gue ini gue izin pamit dulu sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya, sampai jumpa bye